Momentum peringatan Hari Kesehatan Gigi Nasional 2022 di kota Loksmawe berlangsung dengan hikmat. Selain disaksikan masyarakat, acara turut diwarnai dengan kemeriahan festival berbagai pertunjukan seni dan budaya, serta sikat gigi massal oleh ribuan pelajar murid sekolah dasar se-Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok PJ Walikota Kota Loks Mawai, Dr. Dr. Andus Imran, M.SIMA, mengajak seluruh pelajar Sekota Lok untuk mensukseskan acara sikat gigi bersama anak Indonesia. Kegiatan yang digelar serentak se-Indonesia setiap 12 September itu dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Gigi Nasional atau HKGM. PJ Walikota Loksmawe Imron juga menghimbau agar semua pihak dan masyarakat khususnya Kota Loksmawe selain mengajarkan sejak dini pentingnya merawat kesehatan gigi dan mulut pada anak, juga senada kepedulian bersama tentang menjaga kebersihan lingkungan agar tetap asri. Imran mengatakan sejak berapa kali melakukan gotong royong pemeriksaan kota Loksmawe didapat dalam genangan Rainas dan Waduk Loksmawe sebagian besar sampah plastik. Dia mengharapkan semua komponen yang ada baik ormas dari private sektor dan sekolah dengan tugasnya masing-masing dan kemampuannya bergerak bersama termasuk jurnalis dengan kemampuan mempublikasikan terkait kesehatan lingkungan dan lainnya ikut serta menyadarkan masyarakat mensosialisasikan terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Lukismawe. Ayo jangan semua dulu. Oke, oke. Okay, okay. Sebentar, untuk ukuran kita ini cukup meriah lah untuk Lukismawe yang selama berapa tahun terakhir ini apapun kan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti macam ini. Kemudian yang kedua tentunya kita harapkan dengan adanya event BDG ini ini menyadarkan kembali ya kepada kita semuanya masyarakat semuanya akan pentingnya kesehatan lama lari elam eh, arti ya untuk hari ini kita untuk kesehatan diri diri kita itu terkait dengan memelihara gigi tapi jangan juga kita lupa untuk kesehatan lingkungannya misalnya itu sampah ya. Membuang sampah pada tempatnya, kemudian anak sekolah juga saya minta itu tadi sudah mulai berpikir bahwa di sekolah itu untuk mengurangi penggunaan plastik. Ya kita sangat khawatir ini dengan kondisi sungai sekarang ini. Ketika kita mengadakan beberapa kali gotong royong, kemudian untuk di kota, ternyata itu isi drainasenya, isi waduknya itu sebagian besar dan plastik. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan sukses dan lancar ya anak-anak uh, pada antusias, para pendukung, partisipan, dan uh, pemerintah daerah juga mendukung sangat total. Saya harap acara Gebiar Festival HKGN ini akan terus ada dan bisa berlanjut seterusnya. Dan ini adalah bahkan, puncak dari rangkaian kita. Puncak dari rangkaian kita di tanggal 12, yaitu hari so, itu hari TSE Tegasol, yang serentak di seluruh Indonesia. Dan kita berhasil mendapatkan rekor dunia untuk dokter gigi Indonesia. Acara puncak peringatan Hari Kesehatan Gigi Nasional 2022 yang digelar oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI Cabang Aceh Utara dan Kota Laksmawe berlangsung di lapangan Hirak Kecamatan Banda Sakti Kota Laksmawe pada Sabtu 17 September 2022.